Ini orang cukup berbahaya karena waktu dulu Indonesia cuma dua orang yang melakukan state sponsor terorisme Pak Harto dan Pak Murdani. Hmm. Jadi hmm. dia mengawasi saya, okay. istilahnya. Dan saya waktu itu kan tidak bisa, ya karena itu kedekatan kita sama dunia shadow yang saya bilang itu karena beliaulah yang mengajari langsung. Dan hari pertama saya ingat ditanya karena ya apa tugas intelijen? gitu hmm. Saya bilang di akademi kita bilang bahwa intelijen adalah first line of defense. Jadi first line of defense ini pertahanan ter garda terdepan dari sebuah pertahanan itu adalah intelijen. Nah, first line, karena itu intelijennya itu harus harus harus mengendusnya tajam. Kita yeah. bukan intelijen, ada enam fungsi intelijen. Salah satunya spy, salah satunya mata mata. Jadi yeah. kita kita bedain gitu ya. Uh, kemudian saya bilang first line of defense, dimana uh, garda terdepan sebuah pertahanan hmm. adalah intelijen. Jadi intelijen itu ibaratnya anjing tuh herdog buas tajam bengis hmm. bahkan sebelum bergerak pun karena dunia pertahanan adalah era threat ini harus harus dicatat nih ini sebagai pelajaran aja bahwa tugas pertahanan tugas militer adalah era threat meniadakan ancaman tugas polisi adalah mempidanakan ancaman hmm. jadi kalau perlu belum ada ancaman hmm. sudah hilang itu di intelijen. Itu di okay. gitu ya, belum ada ancaman, jadi ini cenderung eh, apa cenderung ada, ada threat atau ancaman, sudah dihilangkan dulu Karena itu kesannya melanggar HAM, kesannya hmm. Nah, Barat untuk membuat kita tidak canggih, dianggap hak asasi manusia itu tinggi hmm. Padahal pertanyaan sederhana nih, saya tanya sahabat semua nih, saya tanya, Mas Ilmi saya tanya Tinggian mana, human right sama nation right? Nation right sih Selesai The end of discussion dan itulah ya, Pak saja. Murdani pesan ke saya nation right lebih tinggi yang membuat ini Indonesia ini intek, Indonesia ini utuh Indonesia ini ke depan menjadi bertahan seribu tahun karena nation right di atas human right gitu nah sekarang human right memang lagi didengung-dengungkan kita harus meet halfway Bener nggak ini harus turun ini harus naik gitu loh nah inilah kita pentingnya mengeduket karena itu saya punya masa knowledge agak berbeda nih itu saya terus deliver. Karena Jadi, Mas Wowi itu memang tahunya terlalu banyak itu ya. Dia ngerti terorisme. Bahkan sebelum sebelum dia lebih dikenal di TV itu kan kalau ada terorisme gitu dipanggil gitu ya untuk minta pendapat. Tiba-tiba dia menjelma menjadi youtuber yang gila jutaan follower. Ya punya masa juga gitu. Jadi dia punya apa ya binaan para pengusaha. Saya kemarin diundang waktu kita bikin CEO Mastermind. Waduh. Ini orang kayak nabi gitu, apapun yang dia, dia dia dia katakan itu wah wow, diterjemahkan gitu. <laughs> Apa namanya? MMBC ya, Pak? Iya, iya, iya, Ada 4.700 alumni uh, MMBC yang saya MMBC tuh Millionaire Mindset Bootcamp. Bootcamp. Jadi, Dan itu fanatik ya, Pak? Fanatik sekali karena kan kita gini, kita tuh merasa bahwa kita tuh pengen hmm. bersama-sama orang selected person. Jadi ya. gini Kenapa harganya harus 7 juta, 6 juta, 8 juta? Gitu mahal ya. Ya. mahal sekali. Karena kita memang ingin mereka yang berkumpul adalah mereka yang mau sacrifice. Ya. Yeah. Jadi dalam bisnis itu, dalam investasi itu bukan how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Ya. Yeah. Kalau mereka cuma berani sacrifice seratus ribu, ya dapatnya seratus ribu. Apalagi yeah, mereka yang moderat, yeah, modal yeah, dengkul urat yeah, gitu ya. Yeah, yeah. <laughs> yang cuma, uh gratis tuh, kenapa ini kan ilmu gitu. Ya lo dapat yang gratis yeah. juga, lo nggak dapat ini. Tapi kalau dengan yang 8 juta lo sacrifice, Anda akan mau dapat the most. Nah, dengan 300 orang ketemu bareng yang masing-masing yeah. mau sacrifice, 8 juta terus mereka tiga hari, tiga malam ngumpul bareng, yeah. Habis itu bisnisnya ribuan dan berapa kali betul, betul. itu menjadi power gitu ya. Jadi, gitu jadi ya. saya alami, saya diajak oleh Mas Soi kemarin kita bikin, bulan abis ya? Maret ya? Maret, Maret. Maret itu kita bikin CEO Mastermind. Yes. Uh, fee nya, investasinya 14 juta, ya yes. ikut 100 orang. Yes. Gila. Dan disyaratkan, Om Z minimal 5 miliar. Saya yes. gila, ada satu orang ketemu, bapak-bapak, om ini berapa mas? 1,4 ribu. Iya <laughs> <laughs> <tuh>. ikut. Ikut, <laughs> dan yes. paradik. Paratik, <laughs> gak pernah komplain, gak pernah ngomong kemahalan gitu dan malah waktu itu kita mau bikin kelas lagi tentang how to do the pitching gitu hmm. ya komunikasi itu langsung penuh tuh ya nah ini, ini pitching tuh penting sekali karena bagi teman-teman yeah. uh, pebisnis kita tahu dari 1000 orang hanya okay. 17 orang di Indonesia yang pebisnis oke okay. tapi pebisnis kita ini kita pengen scale up betul? iya kan kita pengen yeah. scale up nah, kelemahan yang paling uh, uh, uh, kita berdua kita udah mereview dan uh, uh, teman-teman nanti kita pengen contribute ke teman-teman adalah kelemahannya adalah di pitching yeah. karena pitching itu harusnya dengan kurang dari lima menit investor udah dapat aha momennya yeah. aha, yeah. aha, yeah. aha gitu kan yeah, yeah. atau bahkan kalau lebih powerful lagi 3 menit udah cuma 3 menit dapat aha dapat wow. wow aha terus wow, wow. gua ah, itu gua wow mau. itu gua mau ya yeah, yeah. wow itu gua mau nah kita ini pengen merasa, saya yeah. merasa mengusulkan dan Mas Helmi juga mengusulkan kita gini. Jadi teman-teman kita akan membuat pitch deck ini menjadi uh, serial workshop. Jadi mungkin ada Youtubenya, mungkin ada uh, uh, kelasnya, yeah. gitu ya. Yeah. Penting sekali karena 3 minute itu can change your life. Yeah. Nah itu yang kita mau mau ini. Yeah, Setuju gimana nih? Oh iya iya. Jadi ini yang sedang saya siapin dengan Mas Helmi. Saya tahu banyak sekali ide berkeliaran di luar sana gitu, tapi kan butuh bantuan modal, butuh angel investor gitu. Mencari investor itu sulit loh, minta waktunya sulit. Nah kadang-kadang kita kan ada sebuah kebetulan, ketemu di tempat parkir, di kawinan, di lift gitu. Oh ketemu nih investor, ketemu kita Wirewan, ketemu Sandi Uno, ketemu Pak Dalan Iskan, and so on gitu. Mereka cuma punya 3 menit, Pak, Gua punya gini-gini, mau gak Pak? Saya butuh gini-gini, in 3 minutes, Gue mau, itu yang kita hati, ya Pak itu itu gini se, se, karena nah ini yang menarik gini hmm. banyak pelatihan di luar sana yang melatih bukan walk the talk walk the talk itu hmm. adalah orang yang mengerjakan apa yang dikatakan yeah. ini yang, yang sudah yang melakukan yang yeah. sudah melakukan nah banyak sekali teman-teman nggak -teman, uh, salah yeah. mereka mengajarkan dapat dapat yeah, yeah. da uh, pelajaran tapi waktu diaplikasikannya agak kurang membumi okay. karena ya yang yang mengajarkannya berilmu okay. tapi bukan berpengalaman. Okay. Nah kita tuh ingin teman-teman nanti kalau join adalah yang mengajarkan adalah berilmu dan berpengalaman apa yang kita datengin nah benar-benar tadi seperti Pak Gita Wirjawan yang kita datangi yeah. Mas Irwan Musri kalau benar-benar yeah. orang yang benar-benar dudetok gitu ya Sandi Uno ya Sandi Uno, gitu yeah. ini yang kita pikir uh, uh, uh, mereka jadi nah. saya tuh kalau ini semua yang kayak gini sisi lain jadi kayak nah. ini coach juga gitu. Yeah. Dan, waduh ya pengikutnya luar biasa dan dirawat sama beliau gitu. <laughs> <laughs> Wah, wow, sabdanya beliau itu dibahas itu <laughs> ini kata coach kita gitu. gitu. <laughs> <laughs> itu, itu dia bersedekah dan saya nggak pengen Mas itu banyak banget. Dia punya rumah yatim ya, Pak ya? Ya, Rumah Jadi, yatim. Jadi membantu berapa anak Jadi pula saya tuh gini, saya tuh berhutang sebenarnya sama, sama sama sama kehidupan ini berhutang banyak. Jadi saya tuh Uh, nenek saya dari ibu saya dan nenek saya dari bapak saya Dua-duanya udah 70 tahun belum pernah berhaji Saya memutuskan waktu tahun 96 uh -huh. Haji Akbar waktu itu saya memutuskan menghajikan mereka semua Jadi yeah. dalam haji saya itu Saya memang tidak terpikir untuk melaksanakan haji buat saya okay. Karena mau, mau, mau, mau tawaf, mau itu segala macam uh, Mbah saya pasti kerepotan yeah. Jadi saya lebih nolong ke mereka lah, saya cuma yang fardu fardunya aja okay. gitu ya okay. nah, Puncaknya adalah waktu lempar jumroh hmm. Bayangin dulu, Mina masih satu loh. Sekarang dua aja masih ada yang korban gitu ya? ya masih ya. satu, jadi bayangin ini uh, tahun 25 tahun yang lalu. Nah, uh, di, di momen itu, Mbah saya waktu mau berangkat, leh, manggilnya leh, Le, belum bah gitu udah sekitar dua gitu. Terus saya gelisah karena Mbah saya mau lempar jumroh gitu, 72 tahun bayangin. Terus, uh, saya baca uh, uh, apa namanya Quran. Tapi terjemahan Biasa kan kita ini wuduknya kurang ini, jadi nggak Arab-Arab yang itu apa belum belum canggih saya baca surat Al-Kafi itu cerita tentang Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, Nabi terus Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, terus intinya Nabi Musa gagal karena banyak nanya gitu kan padahal syaratnya nggak boleh nanya. Nah akhirnya dibuka sebuah rahasia sama Nabi Hidir kenapa harus norong uh, memperbaiki rumah yang eh, Nabi Nabi Khidir bilang itu milik anak yatim, dan dia, dia anak yatim itu ada har, ada harta nah. saya stabil loh, anak yatim ada harta saya stabil loh, urut-urut gini ini menarik nih, ini kan password versi yeah. saya ya, versi yeah. saya beragama, saya bukan orang pintar walaupun yang pesantren kan mbah-mbah saya yang, yang ngajari saya, ini, ini, ini password nih saya nggak usah yeah. analisa lagi, nggak usah pakai arti-arti okay. terus saya kaul, saya tuh punya 11 toko namanya Mirah gitu ya toko swalayan, dulu kan tokonya belum swalayan, dulu toko kelontong itu kan harus ada yang nunggu, mau beli apa, kayak ngongkoh lah, mau beli yeah, apa yeah. harus kita layani. Toko swalayan masih nggak ada, kita mungkin pertama yang punya sebelas gitu ya. Nah, saya niat, saya dalam hati saya bilang sama, karena adik saya yang ngelola, saya bilang, pulang satu, saya mau jadiin rumah yatim deh, mm. gitu. Karena di rumah yatim ada harta, dengan miaran anak yatim saya jadi tajir nih, itu di kepala saya ini trending sama Tuhan, nih nah. saya jahat nih gitu ya. Kemudian, udah itu saya taruh, terus saya lihat kok agak sepi, saya bilang, Bah, Bismillah yuk berdua berangkat, saya gandeng mereka berdua. Terus apa yang terjadi? Itu ini true story sampai merinding saya. Itu di di di apa? Kan ada lingkarnya jumroh akobah itu kan ada ada ini. Mbah saya tuh sampai nempel Bismillahu alamahu akbar. Jadi cengkling cengkling, cengkling kayak bilang kok kosong ya gitu. Udah pulang lagi. Terus teman-teman jamaah yang lain, Loh, udah jumroh sudah Mbah bisa bisa kosong kok kata Mbah gitu. Mereka ke sana balik lagi mana penuh. Saya bilang ngerti nggak something. Something, nah saya wah gue harus komit nih sama ini Pulang, satunya saya jadiin rumah mayati Namanya Yayasan ya ya, ya Husnul kotimah awalnya Terus karena saya gak ngerti manajemennya, ada sahabat saya hmm. uh, Dari uh, pesantren Hidayatullah, itu yang memanage uh, hmm. soft. ini software softwarenya, ini hardware nih hmm. Nah bertahun, bertahun bertahun bertahun ternyata kita sering kelebihan Jadi kelebihan beras, kelebihan uh, uh, anaknya cuma 47, dapatnya 3 ton gitu hmm. Akhirnya kita ngasih ke Cileber, Cilodong, ngasih ke pesantren-pesantren yang lain. Sekarang ini sudah 90 pesantren yang anak-anak kalau 100-an atau 50-an di sekitar 6.000 ya. Karena nyumbangnya ke kita kita ubah akhirnya menjadi rumah yatim Indonesia. Nah, sumbangan ke sini yang jadi masalah kita bukan seperti uh, apa, basna seperti uh, rumah zakat yang uangnya dikumpulin. Kita dapat satu miliar bulan itu habis, dapat dua miliar bulan itu habis. Karena kita nggak pernah saving, hmm. emang untuk distribute, bukan ngambil terus ambil turunannya. Itu bukan kita banget. Jadi hmm. cara ngelolanya ya versi kita, versi contoh Loyola. <laughs> itu jadi kita punya. Nah, alhamdulillah saat ini baru berapa enam ribuan kira-kira. Enam -kira. ribu rakyat ya. Nah, tapi kita cuma manajemen dan memberi. Ah, uh, tiap bulan sih antara tiga sampai lima miliar sumbangan orang. Hmm. Nah, yang jadi masalah kalau kurang kita nelpon kita, ya karena itu saya kita suka, suka mohon maaf sekali lagi ini mungkin ada confession ya, pengakuan dosa kepada teman-teman semua kenapa saya punya holding di Singapura hmm. karena di Singapura uh, uh, uh, kalau di Indonesia kan kalau Mas Helmy untung 10 miliar, hmm. 25% diambil untuk pajak di yeah. Singapura cuma 11 hmm. Jadi, terkadang saya akuisisi dari sini. Jadi, ada selisih tujuh buat rumah yatim Indonesia. Hmm. dari eh, ngerti ya maksudnya? Ya, ya, ya, ya. Jadi, saya sebenarnya transfer pricing, sebenarnya saya nakal, tapi itu bagian saya. Gini, saya merasa kalau duitnya 10 miliar, dua puluh diambil, kan dua setengah miliar buat Gayus. Kepala gue nyut nyutan gitu loh, hmm. buat Gayus satu aja Eh, gitu ya? Buat yang <laughs> <gimana>? ya, ya. <laughs> ini, ya, ambil cara lain. <laughs> jadi, saya begini ini confession. Saya bilang benar, kata Mas Helmi, kalau... Nggak dipanggil Mas Helmi, saya nggak akan pernah terbuka. Saya tetap misterius, saya tetap di belakang, saya tetap orangnya, shadow, Bener nggak? Di sini saya buka sekalian confession bahwa kalau short balance-nya anak-anak bilang, "Pak, bulan ini agak kurang." Oke, okay, gue harus ngambil dari yang sisi yang sini. Dan nggak <tuh> <Tapi, tuh> semua, nggak semua pajak itu gayus, loh, God. Makanya itu, itu, itu, Itu a joke gitu ya? Ini, joke gitu. <tuh -tuh gitu, Aduh, don't serious. take this serius gitu. <laughs> Tapi saya confessionnya benar. Jadi kadang-kadang okay. kenapa saya punya holding di Singapura karena pendapatan saya di sana lebih kecil. Jadi kenapa orang buat ada banyak bukan saya doang loh, okay. Mas Andi juga hmm. paling ada juga gitu. Ya. Kita, kita nanti kita tanya, kita cek. Wah dia punya Panama Paper, Wah punya kayak gini. Hanya karena selisih. Tapi kalau selisihnya dari 100 miliar yang kroso bos. Gitu loh. Lalu <laughs> seberapa Indonesia Anda Pak? Menarik pertanyaannya. Seberapa Indonesia? saya ini berhutang banyak karena enam tahun saya kuliah kan dibayari negara, hmm. nah jadi saya berhutang banyak sama negara ini, jadi kalau negara minta misalnya kayak peristiwa sembilan, delapan, sembilan sembilan, Malino, hmm. uh, Tentena, uh, tapi dalam marhum sahabat saya yang uh, apa namanya Jose Rizal dari dari Mercy kemudian begitu negara minta saya di peristiwa Sampit hmm. uh, mendamaikan antara Madura dengan Dayak waktu itu adalah konflik horizontal pertama di Indonesia e, negara saking nggak ngerti pakai sebuah yayasan minta ke PBB PBB menunjuk yayasan ini dan yayasan ini pun nggak ngerti hmm. juga meminta saya untuk mendamaikan 100 Dayak, 100 Ma Madura Haduh. kita menggunakan teknik e, ini dan sampai sekarang saya kalau ke Sampit udah kayak keluarga gitu ya hmm. kalau ke Ambon juga sama gitu dan kalau negara minta di 2020 di mana dua hmm. puluh Desember tsunami hmm. besoknya itu, saya sudah di Malabo, gitu ya, hmm. udah tiga bulan. Nah, ini ada sahabat saya yang sekarang ini udah bintang dua, nih, waktu dulu masih mayor, gitu ya, hmm. nah, yang brother nikahin. Si. Ah jangan disebut namanya nanti nanti jualan dia. Oh nih. iya iya. iya. Gak <laughs> nah, Itu ada terbukti udah 3 bulan kita di sana kita enggak tahu dia pangkatnya apa akan, akan. kita enggak tahu kita kok contribute gitu ya. Nanti teman-teman bisa kesaksinya. Saya jadi MC nikah juga iya, iya. saya nikahin. Iya <laughs> oke. <okay. laughs> <laughs> saya nah. Nikahin tuh lain beda banget. Oh ya, gitu ya. <laughs> <laughs> oke. <Okay>. Nah, <laughs> okay. nah ini kalau negara minta gitu ya, saya hmm. pasti pro bono. Jadi apapun yang Anda lakukan sebenarnya memberikan masukan hmm. ya. Saya tidak menyebutnya kritik itu adalah tanda Lambang cinta ada kepada Indonesia. Betul, betul. Jadi gini saya itu merasa ini versi saya, tapi mungkin saya ke, ke, ke, apa, ke kebablasan ya. mencintai Indonesia-nya. Saya tuh merasa begini bahwa saya itu agak miris begitu negara tuh berhutang. Ya. Maksudnya kok mau sih gitu ya. Ya, ya? Dalam dalam bisnis pun kalau bisa equity call kan? Ya, eh, jangan equity gitu ya. loh, jangan debt langsung. Ya. Jangan debt gitu loh. Ya. Nah. Equity itu artinya kan pakai aset. Hmm. Nah, saya itu merasa, saya itu merasa Indonesia itu punya namanya sovereign wealth, kekayaan yeah, sovereign, sovereign. Yeah. sovereign wealth. Nah, Aramco itu menginspirasi saya, Aramco Saudi. Yeah. Saudi itu menginspirasi saya. Jadi gini. Saudi tahu bahwa cadangan gas dan minyak dia cuma ada 40 tahun ke depan. Hmm. Dan sekali dibuka itu nggak bisa ditutup. Oke. Okay. Jadi mereka harus keluarin terus. Ini hmm. kejadian kenapa harganya murah ya. Nanti yeah. saya angkat sampai sana. Apa yang terjadi kalau minyak ini habis? Hmm. Sementara Saudi ingin 1000 tahun lagi masih ada, yeah. gitu ya. Pelajaran kedua, ada negara yang namanya Nauru. Hmm. Nauru itu menghasilkan P2O5, fosfat. Fosfat yang dari kotoran burung ya? Kotoran burung. Yeah. Dan brother kita satu adalah embassy-nya di sana. Yeah. special envoy. Special envoy. Tanya beliau, itu kalau kita mendarat di sana, itu mendarat di jalan tol. Hmm. Berhenti dulu, jalan tol mendarat begini. <laughs> dulu negara itu sangat kaya. Yeah. bahkan toilet papernya mungkin pakai US dollar hmm. tapi sekarang negaranya bangkrut karena p 5 nya sudah habis. habis nah Saudi nggak mau p25 eh, Saudi nggak mau cadangannya habis terus yeah. dia melakukan kalau di dalam corporate itu namanya corporate actionnya berubah hmm. berubah dari a menjadi B di dalam kayak gini dalam corona ini kita bisa mengubah corporate action hmm. untuk survival kan, okay. nah dia melakukan countrynya melakukan kok uh, countrynya action countrynya berubah, yeah. yang tadinya petrodolar jual petrol dapat dolar, mm. dia forward, dia hitung nilainya 3.000 triliun dolar, yeah. di forward di forward itu artinya sekian persennya diambil di muka, okay. dia ubah country actionnya menjadi service country. Yeah. Karena dia tahu tamu Allah, sampai air zaman ada. ada. Dia mau ubah itu, itu menjadi income dia nanti. Mm. Di forward, diambil. Nah, yeah. itu namanya Sovereign Wealth Fund. Mm. Nah, Indonesia, itu kalau di audit ya, yeah. Pasal 33 nih, teman saya, Stephen Nichelton bilang, Your country is very yeah, very smart. Yeah. Yeah, yeah. Karena bukan punya, hanya punya SDM, sumber rich, uh, not very smart. Uh, uh, uh, enggak, smartnya karena Pasal 33. Oh, tapi Ini, tidak diaplikasikan ya? Nah, Nah, jadi balik lagi. Nah, kalau kita dengan dengan nikel ya kita audit. Anggap nikel punya 1000 billion koper 1000 billion hmm. Tantanum 1000 billion Uranium, Uranium yeah. di audit gitu. Nah, kita forward. Lima, ambil di muka. Yeah. Ambil di muka, hmm. ini jadi milik anggap yes. Singapura ambil di muka, ini kita ubah menjadi sebuah grand plan kita. Hmm. Apa? Kita menjadi negara industri kah, negara uh, food security karena yang saat ini semua orang punya kita harus punya world domination. Yeah. Kita harus ada yang cita dominasi. Yeah. Amerika dengan militer dominasi, Cina dengan uh, ek, apa namanya? Uh, uh, uh, apa? Ter, uh, economy domination, uh, Korea dengan heavy industry dan cosmetic uh, ini. Terus hmm. semua harus ada dominationnya yeah. Nah, kita harus punya. Kita harus punya. Hmm. Misalnya kita mendominasi mineral dan mineral mineral dan batu bara karena apa? Indonesia tuh dikaruniai suatu hal gini, kalau brother punya punya bola dari plastik, ya. diputer, terus dalamnya kasih glitter, ya. maka glitter itu akan nempel di tengah. Ya. Nah mineral itu sama mineral di, di, di Ekuator ya? ya. itu itu ya. udah itu hukum alamnya. Ya. Kalau dulu kita SMA kita harus ngafalin tabel periodik. Ya. Kita hari libur nanti kita rebus kubis Prancis gitu kan, ya. H -E, -L e gitu kan, besok ya. minggu cari serba nah, saya nggak tahu teman-teman masih ingat nggak pelajaran <laughs> fisika itu apa kimia itu. Nah. Ini semua ada, mulai dari yang berat, yang ringan, yang rare earth, yang segalanya ada. Ya. Nah, itu di audit, itulah menjadi power kita untuk printing money. Hmm. Kan kesel kita kalau, bos, lo tau gak ini peluang? <laughs> I, bener gak? Sesederhana itu. <laughs> dan punya power, gua gak punya power, gue cuma bisa ngomong-ngomong aja di sosial media makanya saya challenge. semoga ada yang mendengar Pak. Iya saya, saya pikir ada yang mendengar Pak saya harus. Nah kalau saya, saya, saya, ini dengan, dengan dengan dengan sosial media nanti kita ini adalah uh, ke, ke, ini saya mudah-mudahan kedenger vibrasi yeah. saya. Saya bukan mau kaya. Saya bu, dari situ saya bukan mau apa namanya jabatan politik. Saya bukan public servant. Bukan gue banget melayani orang itu. Yeah, Benar. Yeah, yeah, yeah. Berarti tahu lo kita yeah. udah lama. Saya yeah. bukan yeah. jadi. Bayangin kalau Pak Jokowi, gue nggak bisa kayak dia. Pak Jokowi, ya kalau ketemu 10 orang nggak pakai sepatu, Pak Jokowi bisa copot sepatu menjadi sederajat? Lu nggak bisa? Sih nggak bisa. Ada 10 orang nggak pakai sepatu, gue nggak bakal copot sepatu gue, gue mendingan beliin 10 dia sepatu. Supaya kita sama juga, tapi gue nggak mungkin turun. Kan saya nggak ada hambal-hambalnya. Gimana gue bisa jadi presiden? Dia bilang nggak mungkin. Tapi konsep kita ambil, siapa aja boleh terima. Nah kegergetan saya ini adalah, Kok oh, lu nggak denger? Akhirnya saya menggunakan kalimat yang agak nyinyir, hmm. karena supaya nengok. Ya. Yeah. Jadi kan kadang-kadang dan anda tahu bagaimana melakukannya? Iyi, Wah, suara iyi. anda itu pak di apa narasi video itu sinis. Sini. Nah, <laughs> ini, ini menarik nih. Nah, teman-teman, ini ini ini, ini ini ini ini saya mau cerita. Ini ini, ini ini gurunya. Ini ini gurunya. Ini ini gini ya. Ini gini ya. Ini ini gini. Misalnya teks itu teman-teman yang buat, Kasih ada tim yang buat, saya harus marah. Uh. Padahal saya kan orangnya happy, saya gak ada masalah sama kehidupan ini, bener Gue gak ada masalah utang, gue ada masalah ini, rekening gue oke-oke aja gitu loh, Happy-happy aja. Happy aja, terus saya harus marah gitu Ini teman-teman, ini note-nya. ini, ini beliau yang ngajarin Jadi saya di depan kaca, saya ingat kata-katanya Mas Helmi, Mas Wowi, Mr. Bean itu sebelum syuting Itu 30-60 kali di depan kaca, dia action, sampai dia ketawa, dia baru take Baru ambil, oke, saya bilang gila gue berdrama nih saya gitu, jadi saya di depan kaca, saya emosi. Cara emosi tuh gini, kaki dinaik, Kayak orang frustrasi. dua tiga menit kemudian emosi, baru saya bacain. Makanya kesannya saya emosi, ya? emosi. gitu <Tidik> loh. Kesannya saya ada getar-getar marah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada drama di belakang itu gitu. Abis itu, karena itu abis dua tiga rekaman, saya juga pusing. E -e -e -e. Karena itu bukan gue banget gitu. E -e -e. <Tidik> <Tidik> Tapi demi message itu Tapi tercapai, itu gitu Itulah saya gitu, sini. Itu, Dan Aha. ini ada satu lagi, brother, yang yang ngajarin uh, sahabat kita Pak Tedi Darmanto. Aha. Penting sekali. Jadi gini, apa bedanya acting pura-pura menjadi sama menjadi? Yeah. Nah, gitu. Jadi orang kalau mau dapat Oscar itu bukan pura-pura menjadi pegawai, yeah. tapi menjadi pegawai. Jadi yeah. ini beda nih. Yeah. Karena itu kalau main sinetron dia pura-pura yeah. menjadi supir, pura-pura menjadi orang miskin. Iya. Yeah. Nggak akan pernah dapat Oscar yeah. yang main di sinetron. Ini, ini Pak Helmi ini beliau yang ngasih tahu sama satu lagi Pak Teddy Darmanto. Tapi kalau mau dapat Oscar tuh harus lo harus menjadi lebur, harus lebur. Nah. Hmm. Jadi di Disneyland hari pertama kerja itu direksinya turun, HRD Direktur HRD bilang, "You are king." Hmm. "You are queen" ke cewek. Tapi selama 8 jam you are still apa namanya? pelayan lo janitor, gitu. yeah. lo menjadi janitor apa ter, begitu dia benar-benar dia tidak acting, dia hmm. benar-benar full heart karena itu tipsnya gede-gede semua, yeah. bener nggak? Hmm. tapi begitu selesai jam kerja, you are king again, gitu loh yeah, gitu, nah, itu-itu yeah, yeah. dapet karena itu Disneyland hmm. is the most happiest place on earth, yeah. bener nggak? Yeah. nah, saya pengen gini, ini kalau gua jadi presiden nih kayaknya menteri pendaya atau atur negaranya gua sekolahin ke, ke Disneyland <laughs> supaya Indonesia menjadi the most happiest <laughs> abis kantor in karena menjadi gitu pak selama 8 jam dia menjadi ini menjadi ini Habis itu dia king we are king benar nggak gitu <laughs> itu nah ini adalah resep bagaimana suara tadi yeah. karena saya bukan pura-pura menjadi saya menjadi lebur menjadi orang yang ya gitulah gitu yeah. ini gurunya eh. <laughs> <laughs> aduh ini dua jam nggak lelah ini saudara <laughs> tapi jarang beliau bongkar-bongkar dan gini karena banyak orang nggak tahu sisi Sisi lainnya. Ya, Mas Woy ya. ada tahu bahwa dia betul-betul pengusaha. Gila, usaha apa aja gitu. Kita aja ada berapa kali ada usaha apa aja. Dan dia adalah seorang tipe dreamer juga gitu. Kreator, hmm, wah mimpinya luar biasa. Tapi dia punya sisi yang sangat luar biasa. Mulia, dia punya rumah yato, Yate, menyantuni 6.000 orang. Saya nggak tahu dapat sumbangan dari mana. Itu tetap jalan, apapun yang terjadi. Dan dia tetap memberikan kontribusi dengan caranya gitu. Kalau biasa-biasa aja disampaikan mungkin nggak diduga orang ya dia punya pengikut 4.700 gitu yang sangat fanatik orang-orang sukses orang-orang hebat ya orang-orang yang sangat positif dan saya alhamdulillah masuk ke dalam lingkungan ini dan kemudian ah, ini barangkali kita bahas berikutnya aja orang kaminya tahu orang kan ada yang ngomongnya bagus ya tapi perbuatannya tidak mendukung beliau ini sama nih walk the talk walk the talk aja udah walk the talk itu adalah orang yang menjalankan apa yang dia sampaikan beliau orang itu tapi beliau ada bonus satu lagi nyari waktu detoknya susah beliau adalah seorang penulis yang baik ada penulis nggak bisa menyampaikan ada orang menyampaikan yang bagus sekali hmm. beliau penulis yang baik termasuk nulis novel wah saya baca, tuh gila saya bilang teman saya satu di tulisannya <laughs> lebih bagus dari saya tentang apa Ferrari yang dicuri itu ya Grand Ferrari <laughs> Grandt Ferrari Ferrari itu iya. ceritanya apa sih cerita yang dramatis. jadi ya jadi ceritanya itu true story. jadi sahabat saya dulu namanya I sebenarnya dia suatu hari uh, dapat bapaknya adalah titik-titik pajak. jadi zaman tahun 80-an jangan tanya kalau kalau ini iya, kan iya. belum belum se -se sekarang iya. ya. Uh, dia tuh sekolah dibayari oleh orang tuanya dikasih 150 untuk 4 tahun dolar artinya ditaruh di muka dia spending ini untuk barang-barang mewah yeah. termasuk Ferrari tadi suatu hari, saya nggak kenal dia saya nggak kenal dia sekarang saya nanti bawa, kenal nih lorangnya gitu ya sekarang Pak ini my partner in crime gitu ya ini true story, nah terus, uh, saya dari dulu memang di di, di San Francisco, di, di, di Amerika karena ikut Permias tuh, anak-anak bilang lu kalau ada problem, uh, orang ini aja ini orang ini problem solver, ini Problem solvernya dalam arti nakal. Hmm. Ini saya kasih contoh sebelum sebelum dianya. Nah, problem solvernya misalnya gini. Suatu hari saya kedatangan satu anak Cina, gitu ya. Saya kalau ngomong benar, uh, karena memang rasnya Cina dan orangnya, tapi dia sahabat saya, dia pemilik bank. Dia datang bilang, Gua L. iya gua tau, lu ngapain di sini? Bokap gue belum ngirim duit. Terus lu mau minyum gua duit? Enggak uh, sih, uh, katanya kalau sama lu ada ide. Gena, pacar gua di Oregon, hmm. ulang tahun. Uh, gue gak ada duit, lo ada ide gak? itu sih lo tuh yaudah sini kuncinya, mau diapain? jadi saya colong pelaknya, mm -hmm. saya taruh mobilnya lo asuransi kan? asuransi kemudian asuransi kan bayar, terus pelaknya saya balikin lagi gitu ya jadi mm. dia dapat 2000 dolar waktu itu ngakali asuransi mm. oh thank you ya bro gitu <tuk> itu kan bajingan sudah <tuk> di Amerika dia temunya ilmu kan <tuk> gitu ya, ya, itu ya. Ya, ya tapi itu, itu dark side Uh, sisi lain, dia other flip of Mardigu yang makanya saya bilang wudhu, saya nggak pernah penuh gitu ya dosanya <lankan> banyak gitu ya terus, nah ini juga sama, jadi itu sudah dari mulut ke mulut kalau ada peradu nah, tau ada telepon saya, trrrr, dari Kansas ini saya bilang, uh, oh iya, yeah, iya, yeah. gua iya, gua tau siapa lu, saya bilang kayak gitu gua ada masalah, ya masalah lu jangan kasih gua gua gua bisa kasih lu 5.000 dolar, ya, oke okay? yaudah, <laughs> 5.000 dolar, <laughs> we are talking, <sukur> ya yani. bilang uh, gini, gua, nyokap gua sekarang di LA Dua minggu lagi ke Kansas. Kalau gue dia ke Kansas tahun ini bareng, dia ngamuk pasti. Eh. Terus tolong bawa mobil ini. Lu umpetin, kata dia gitu. Eh. Dah, saya serang iya, gue kasih lu lima ribu dolar. Kansas, SR, 5, loh, eh. itu kan empat negara empat iya. empat time zone kan. Iya, dari Amerika enam 6 kan. Iya. Ini tiga time zone gitu. Iya. Wah dua hari 2 malam nih ke barat. Ya, iya dua hari 2 malam nih gitu. ya. Terus itu November lagi. Aduh, uh, udah mau musim dingin 1, ya? ya? 5 ribu kurang kali, tapi gue tambah di tengah-tengah. gitu. Oke. Saya panggil temen saya, si B ini. Bro, join! apa? lah yuk kita. Oke, oke, oke. Cuman, jadi naik pesawat, dibayarin sampai sana. Itulah ketemu dia. Mm -hmm. Ini kunci, ini fulus, jalan. jalan. Jalan, ke Terret ter ter ter ter ter Ferrari Testa Rosa gitu ya. Oh, jalan. Kita ada poin, ketemu di Tacoma, saya lupa nama daerahnya. Tacoma ya, uh, Dua uh, uh, jam kira-kira dari uh. Kansas. Kita pakai poin, klik, hmm. telepon. Bos, di sini gitu Ngabarin. Oh, Oke, okay. klik pas telepon, uh, apa namanya. Dia jawab, e, udah sampai sana. Oke, okay. you on your own. Maksud lo apa? 5 menit yang lalu gua laporin, bawa mobil gua kecolongan hmm. Jadi, Gue mau ambil asuransinya buat nyokap gue nanti tanya Duitnya mana? Bener nggak? Hmm. So, euro, euro, your own. euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, euro, Gila bro, nanti Wajinya. dikejar euro, euro, Jadi kita bawa stolen, jadi kita dipaksa jadi penjahat. euro, euro, euro, Bee bilang wah gila, ini harus kita ngapain? I don't no, terus begitu kita mau jalan kita tadinya mau terus uh, apa uh, uh, boulder apa namanya ke ke ke Colorado. Dallas Colorado, terus uh. ambil Utah Tapi kebaca nih kan orang kalau stolen dari tengah ini Midwest ini yeah. itu kalau nggak ke Miami yeah. ke California yeah. ini kebaca banget gitu loh I -i. tapi ini tahun 88, delapan nggak kayak sekarang gitu ya waduh do, do? akhirnya kita ke utara ambil ke Wyoming nah Wyoming. kan utara, Montana Wyoming, sepi dong bo, redneck semua, kita Asia <laughs> pakai Ferrari lo bayangin gitu, nah ini, nah, nah itu itu itu itu, cerita, nah itu cerita basicnya, kemudian kita kasih drama, karena karena setiap jalan si, tapi ini true story, setiap jalan Benny selalu nelfon, Benny selalu nelfon, saya bilang lu nelfon siapa sih, dia ini lover boy, lover boy itu maksudnya uh, uh, doyan tepet tak te, te, apa tebar pesona, eh. TPTP gitu ya. Ya sudah saya jalan terus wah ada cewek satu menado, cakep gini-gini sih macam Asal benar David ya, namanya cowok lagi uh, iya lagi apa? Lagi TPTP begitu bocor kan. Aduh gila lho. Ada orang tahu satu lagi mengenai ini benar ya Iyi, Iyi. Ya, gitu. Nah, uh, uh, yang menarik uh, saya selompatin ceritanya. Saya lompatin ceritanya yang menarik adalah kita suatu hari sudah short semuanya. Kita per partner in crime another. Hmm. Kita putuskan ini datengin aja deh, benar hmm. nggak? Kan? Hmm. Lalu itu kita di Utah, begitu dia datang, gue shock hmm. karena dia mantan gua <laughs> <laughs> Yang kita harus putus ini real story atau ini real story? Mantan gua yang putus karena beda agama. Dia Manado Kristen, kita beda agama. Dan kita nggak bisa bilang bahwa kita kenal dong. Gak enak sama Benny. lo tau dramanya gimana dong nahan masih cintai karena putusnya putusnya karena putus dipaksa putusnya menarik jadi baru pacaran ini ini di rumahnya ini ini, ini saya ceritain ini, ini kurang, kurang ajar nih dipanggil gue jadi open up something gitu ya jadi ada satu ada satu momen dimana udah deket terus uh, saya mau datang ke ngapel lah ceritanya si tante keluar apa kabar, nah itu terus baik, tar itu, Eh duduk, itu lagi mandi gitu, setengah jam nggak keluar saya keluar. terus dia keluar, nah, sebentar ya, nah, ini ada kartini, ini bagus dia, om oh, mama, opa apa bisa, lagi ke dalam, saya baca om oh, mama, opa oh, apa, sampai habis, itu, dia keluar lagi, hmm. gimana, udah baca om oh, mama, opa papa apa, gitu. itu ceritanya adalah tentang suami istri menikah dua puluh lima tahun. Happy tapi tanpa cinta karena dijodohin hmm. tapi bahagia gitu. Hmm. Kata cerita dia keluar lagi. Kamu ngerti ceritanya? Ya. Ya, ngerti tante. Tante cuma mau bilang kalau ada cinta tanpa perkawinan pasti ada per, apa? Perkawinan tanpa cinta. Perkawinan tanpa cinta gitu ya. Jadi kamu ngerti dong maksud tante? Jadi halus banget ya. <laughs> Oke, okay. nah itu ketemu lagi, bener nggak? Yeah. Itu ketemu lagi dalam waktu periode yang sangat dekat gitu, ketemu lagi gitu. Inilah membuat ini jadi komedi, romans, yeah. <laughs> Iya. Jadi saya sebenarnya bukan creating, saya memorizing. memorizing. Jadi beda Tapi nih. Bapak nulisnya keren banget pak. <laughs> saya kan penulis novel yeah, ya. Iya, iya. Jadi, waduh, gayanya itu apa ya? Nakal gitu kan. Ya, jadi kayak dulu Bondan nulis juga aliran ah, jadi gitu, iya, ya iya, pak. Iya, iya, iya. tapi kadang-kadang kayak mikarter juga <laughs> iya, iya, iya. <laughs> kebalasan juga kebalasan juga nah, gitu. jadi ini luar biasa jadi saya nggak pernah bertemu orang demikian lengkap dia melakukan apa yang dikatakannya dan menulisnya sama hebatnya ya saya berharap uh, Grand Theft Ferrari atau Ferrari Curian itu segera menjadi film ya pak ya <laughs> pengen bikin. Film. Aduh, buh, buh. kita bikin <laughs> netflix aja pak why not? gitu yeah, itu yeah, jadi yeah. challenge Saya saya kepikiran tadinya mau tahun ini yeah. ada ada. Uh, Sama mimpi saya dengan uh, Mas Wowi berikutnya adalah kita bi akan bikin trip. Ya saya nggak tahu ini saya ucapkan terus mm. Mm. supaya <laughs> supaya ini bisa dikabulkan. Kita mm. akan buat apa? Tour dari uh, tour uh, Route 66. Oh saya bukunya ada lengkap semua. Jadi kita akan tour dari Chicago to LA. Kita drive, kita berhenti berhenti, kita bikin film, kita bikin cerita. Thank you Mas Wowi. Thank you. Sayang, thank you. Luar biasa. @웃음 <laughs> <laughs>